normal normal normal oke okay. rata-rata e, perpindahan giginya itu oke okay, saya akan kita coba ini sebelum diganti pakai hub bearing artinya ini masih hub yang punya bawaannya gotri ya berapa lama putarannya? saya di sini akan menggunakan uh, apa stopwatch ya? berapa lama? jadi ketahuan kalau suara saja kayaknya susah. oke, okay. uh, sini sudah siap uh, stopwatchnya uh, dan posisi pedal ada di atas ini ya satu setengah putaran. oke. Okay kita akan mulai setelah eh uh, apa sih pedal diputar ya setelah pedal diputar baru kita akan nyalakan stopwatchnya Oke okay, seperti ini kita akan putar dulu ya nah baru Tuk. sudah, ya, sudah. Oke, iya. sekarang uh, sudah diganti. Prihabnya menjadi bearing, ya. dan udah jangkrik juga. Kita akan cek. Uh, seberapa lama ataupun berapa perbedaannya ketika prihabnya ya menggunakan uh, sudah bearing dengan masih bawahnya atau gotri ya kita akan coba mulai hmm. oke okay. stopwatch sudah siap di biasa di sini ya setengah dengan posisi gear paling kecil ya ataupun kiri yang paling berat ya akan mulai berjalan Thank <laughs> you.